Halo guys. Kembali lagi bersama saya yaitu di Epic Slot ya guys. Ya. Kita bermain di Get of Olympus ya guys ya. Yuk kita langsung saja bermain di Get of Olympus dengan modal yang lumayan lah ya. Modal yang percaya receh ya Yah, kita semoga dikasih DPJP oleh si kakek laknat ini ya, guys ya. Tak lupanya saya untuk mengingatkan kalian untuk selalu klik tombol like, share dan di-subscribe ya, guys. Tuh, gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat guys. Gua doain yang nonton konten gua sehat selalu kalian ya guys ya dan selalu dikasih kemenangan JPJP -JP oleh oleh web apapun lah yang kalian pakai ya tapi kalau gua rekomendasiin gua lagi bermain di rupiah 138 ya guys ya karena di rupiah 138 ini gua tidak perih dikasih free spin cok ternyata cok enggak tahu gua dikasih free spin ya guys ya dikasih free spin awal oleh get of olympus Hmm, Ngentitlah Pokoknya ngentit. oh, gua dikasih JPJP -JP sama si rupiah 138 ya guys ya. cawanya pecah nih. Babi petir Usman mati. Baru awal main gua udah langsung dikasih skater oleh rupiah 138 ya guys ya. Memang BO ini tidak pernah ingkar janji, coy. Seperti laki-laki yang sewajarnya tidak pernah ingkar janji, ya guys. Ya, Ya udah, ya. Gua mau oh janji oh, jenjennya kurang satu. Gua mau bermain-bermain lagi, get off off. Kita lihat saja ini, tiket of get off Olympus. Apakah kita dikasih kemenangan Oh kali 12 connect, cuman satu kali konek ya, ya Eh kuningnya bisa nih pasti Oke jam pasir hmm, petir lagi Usman Usman hijaunya Usman enggak hmm, mau nah, ya. paksa yuk paksa yuk yang satunya jadi buat kalian semua gue sarankan Untuk bermain di rupiah 138 ya guys ya Kenapa gue sarankan di rupiah 138 Karena rupiah 138 Meskipun kalian Mau withdraw berapapun Tidak pernah Diblokir akun kalian Kalau Mahkotanya pecah tapi saking gak ada skaternya ya guys ya Sayang ada skaternya ya guys ya Karena gue pernah bermain di web lain Dan yang itu Gue withdraw Ya nggak banyak lah, gua withdraw cuma lima juta, tapi nggak dibayar ya, guys ya. Karena gua pakai modal receh itu waktu itu, guys. Pakai modal receh, udah dikasih JP, nggak pangksuin, nggak dibayar babila emang. Makanya kenapa itu saya sarankan buat kalian untuk bermain di Rupiah 138. Karena Rupiah 138, gua udah bermain selama satu bulan ya, guys ya, dan tidak pernah dik dan tidak pernah tidak dibayar, guys. Tidak pernah tidak dibayar. Proses withdrawnya pun juga cepat dan tidak pakai lama. Kuning, mm, paksa us paksaus. Mm, enggak mau dikasih ngehe-ngehe, padahal kurang satu loh tadi ya. Skaternya ya, kurang satu, skaternya tapi enggak dikasih. Oke, birunya kena, enggak ada pola lagi. Lihat-lihat dulu, guys. Santai dulu, guys. Santai sambil ngerokok, sambil ngopi, ya, guys. Ya, karena itu kita bermain santai saja. Tambah hasilnya banyak kali, tapi ada skaternya. Ini gua bermain, ini gua bikin konten gak lama-lama, ya, guys. Ya, karena gua mau keluar, nih, guys. Tuh, teman gua udah sampai di luar, tapi gua menyempatkan waktu buat kalian semua untuk berbagi pola-pola, ya, guys. ya Cheers guys, buat kalian semua ya guys yang sudah support gua dengan klik like dan di subscribe dan tak lupanya untuk selalu menonton konten saya ya guys ya. Jadi ini tadi ini udah dapet nangan sih, tapi belum ya guys ya, belum ya. Belum ini menurut gua belum belum dikasih. Santai aja dulu sambil ngerokok main santai, bye bye nih, bye bye, bye, antara dapat atau tidak. Kalau nggak dapat ya udah ya guys nggak mau pergi. Ini gua bye ya, ini gua bye, bye bye, ini gua bye. Asyus. Asyus. Oh, biru diamondnya yuk, biru diamond kena, cawannya turun, kena. Ijo, ijunnya kurang dua Bang bangke. Dikasih mega untuk awalan ya guys ya. Spin masih sisa 12 Nih semoga JP guys ya, semoga JP guys. Ini kalau JP gua langsung pergi guys. Kali sepuluh nggak konek nentak. And... Boh. Uh kuningnya. Anjas, anjas. Hijau kuningnya turun petir lah Usman enggak mau dipetir, tadi ah, coba nggak connect baru petir. Hai, hai, hmm, hai, di tol guys guys kita di tol ini gimana guys hmm, birunya hai, hai, hai, hai, kena oh detik-detik terakhir Cincin Kuning Kuningnya yuk Kuningnya kurang satu Puh, Mati kau Usman Dikasih JP ya guys ya Sensasional Udahlah gua pamit dulu ya guys ya Terima kasih guys